Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Aku tuh sahur nggak masak. Hmm. Cuman manasun ini, Hendang sapi dari mercon merah putih. Jadi sahur tuh nggak ribet gitu, praktis udah satset banget. enak banget, dagingnya juga gede-gede, hmm. hmm. empuk, udah juicy banget, hmm. ini sih cocok banget buat sahur ya, soalnya kan kalau sahur aku harus masak. Hmm. Kalian yang mau cobain juga ada di keranjang kuning ya. Hmm. Nih, itu tuh daging ya, daging semua bukan tetelan. Sebesar gini. Tuh lembut. Hmm. Hmm. yang mau yang mau sahur satset praktis bisa check out di keranjang ya, guys ya cobain deh enak banget